Selamat pagi Ini adalah pengumuman dari hasil remedial Gelombang berjalan untuk kelas 11 IPA 5 Kamis 4 Februari 2021 Satu minggu yang lalu Anda sudah mengerjakan evaluasi ketiga Tentang gelombang berjalan dan kemarin hari Kamis Diadakan remedial atau ujian ulang Sambil Anda menonton video-video yang sudah saya bagikan di Google Classroom namun sungguh sangat disayangkan Masih ada beberapa yang menjawab itu juga tidak sungguh-sungguh Tidak sepenuh hati Dan saya lihat jawabannya cenderung copy paste dari teman-teman yang lain Sama terus untuk beberapa nomor Sepertinya Anda menjawab itu tidak bernyawa atau tidak berjiwa Tidak punya karakter Bagaimana Anda ingin menuntaskan diri Anda supaya lulus Nah saya harap peringatan ini akan terus diingat Karena kita akan terus memperdalam kompetensi pembelajaran Anda mengenai gelombang Sampai dengan gelombang bunyi Mungkin akan lebih dari 10 kali evaluasi kalau seperti ini Dan untuk gelombang berjalan tidak ada lagi remedial Kecuali nanti ada ujian tengah semester atau ada ujian akhir Saya harap apa yang saya bagikan pagi hari ini dengan benar-benar anda perbaiki jangan hanya minta maaf saja lupa menyerahkan apalagi lupa menekan tombol menyerahkan di Google Classroom itu sering berulang-ulang menurut saya ini adalah alibi yang paling tidak masuk akal kalau anda mengatakan anda lupa dengan sangat menyesal hanya berbeda 3 poin dari nilai batas ketuntasan 78 ada beberapa sebagaimana yang terlihat pada layar. Ini belum dapat dikatakan tuntas untuk gelombang berjalan. Ridian Aditya Palepi, Muhammad Ramadani, Bima Oktavian Ramadani, Rianita Setiana Firatri, Satria Galang Septowinata, Dimas Purna Satria Devanti Fatimatussara, dan Frederick Muhammad Tundan. Sementara yang lain cukup baik dan sangat baik. Bahkan ada yang nyaris 100. Mungkin ada beberapa di antara tanda desimal atau jawabannya. Masih kurang mengena di, di bagian objektif kunci jawaban. Selamat pada yang tuntas. Dan kepada yang belum tuntas, harap belajar terus. Supaya Anda tidak terseret. Selamat pagi. Selamat pagi Dari hasil evaluasi keempat Mengenai gelombang stasioner Yang dilakukan pada hari Kamis 4 Februari 2021 Di kelas 11 MIPA 5 Kalau saudara melihat nama-nama seperti ini dan ada keterangan di belakangnya masih belum memadai nah ini akan diperbaiki pada hari Kamis minggu depan tanggal 11 Februari 2021 namun ada beberapa yang juga sudah berhasil lulus pada ujian keempat ini dengan nilai yang sempurna dan baik Nama-nama yang saya bacakan ini tidak mengikuti Remedial di kelas 11 IPA-5. Justina Prita Prasetyanti Madeline Gresilia Yemima Riasuju Hamad Frederick Muhammad Tundan Kensho Kiongworo'u Alvin Valerian Resa Rafli Fahlendi Tiara Maharani Enifa Putri Satria Galang Septowinata. Defanti Fatimatus Zahra Syahara Latifa. Selamat kepada yang tuntas dan kepada yang belum tuntas. Saya harapkan anda kembali menyimak pelajaran mengenai gelombang stasioner sampai tuntas sampai habis agar di sini tidak ada lagi tulisannya setelah melewati tanggal 11 Februari 2021 bukan lagi remedial tapi namanya tidak tuntas. Dan Anda tinggal berharap pada ujian tengah semester atau penilaian akhir semester kedua nanti untuk memperbaiki penilaiannya. Dan melalui hal-hal seperti ini, sekali lagi saya tekankan bahwa saudara-saudara perlu memperdalam kompetensi mengenai gelombang. Simak terus videonya, tolong dicatat, disalin. Jika ada pertanyaan, bisa dikirimkan melalui komentar pada YouTube. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan pekerjaannya, salam sehat semua.